Selamat malam pemirsa Hai TV. Kita jumpa lagi dalam stand up komedi Open Mic Hai TV Atau disingkat uh, Om Ramon O nya dari open, M nya dari mic Ramon saya Selama satu jam saya akan menampilkan Banyak komik-komik uh, yang sedang merintis karirnya Atau bahkan baru pertama kali mencoba Berstand up komedi Sambil saya mencoba untuk mengomentarinya untuk supaya pemirsa di rumah maupun pemirsa di studio Bahkan komiknya sendiri bisa banyak belajar Dan banyak menimba saran untuk kemajuan karir mereka masing-masing Kita akan tampilkan juga komik-komik yang sudah berpengalaman Bahkan sudah pernah menjuarai beberapa uh, lomba atau kompetisi Untuk memperlihatkan bagaimana sih Uh, selama beberapa lama mereka menekuni ilmu stand up komedi itu sudah sedemikian hasilnya yang bisa mereka tampilkan Ingat bahwa stand up komedi adalah sebuah ilmu komedi modern yang semuanya serba terformat uh, Dan semuanya ada rumusnya, ada tekniknya, ada teorinya dan Sekali lagi belum pernah ada ilmu seperti stand-up komedi yang membuat orang biasa yang bilang dirinya tidak punya bakat melucu bisa menjadi seorang komedian, bahkan bisa sukses di dunia komedi. Oke, segera kita mulai episode kali ini. Saya tampilkan seorang komik yang sudah cukup punya pengalaman, sudah beberapa, beberapa kali masuk, masuk ke final, Kompetisi dan juga sudah sempat uh, melanglang buana ke daerah-daerah untuk ikut dalam penampilannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Irwan Chan. Luar biasa. Selamat malam semuanya. Malam. Saya Irwan Chan. 2013 saya difonis komplikasi saya ada mengidap batu empedu, penyakit kuning sama ada penyumbatan. Penyumbatan penghasilan <tuk> Dokter bilang Mas Irwan ini wajib dioperasi. Enggak modok. Enggak Masnya harus dioperasi biar enggak makin parah. Enggak modok, saya takut. Enggak mas, tenang mas, nanti saya kasih diskon Ayo dok, sekarang dok, operasi dok <tik> Pertemuan pertama saya sama dokter Nanya, dikasih tahu penyakit saya Saya tegang, keringat dingin Pertemuan kedua Masih keringat dingin, tegang, gemeteran Pertemuan ketiga, udah biasa aja Dokternya yang keringat dingin <tik> karena saya minta diskon dokter bilang Mas Hirwan ini untuk penyakit Mas Hirwan ada tujuh jenis penyakit untuk yang penyakit kuning Mas Hirwan harus berobat rutin tidak boleh telat minum obat selama dua bulan untuk penyakit tipes, Mas Hirwan harus istirahat total dua minggu untuk batu medu Mas Hirwan harus ikhlas kalau berobat nyabisin banyak duit Dokter bilang, Mas Irwan ini untuk penyakit batu empedu Mas Irwan Mas asli mana? Padang dok, pantas. Ini pasti kebanyakan makan santen. Ya dok, saya suka makan opor. Biasanya emak saya atau ibu saya, orang tua saya kalau masukin opor, itu di stok buat tujuh hari, jadi setiap hari diangetin. <laughs> Karena menurut penelitian, opor ayam semakin diangetin semakin enak iritnya. Dan selama pengobatan Mas Irwan harus terapi juga harus olahraga. Nggak boleh berat beratnya boleh angkat besi, Nggak boleh sprint, cukup jalan santai setiap hari 30 menit. Kalau ikut dihitung kilometer itu 3 kilo. 6 bulan saya terapi, saya jalan 3 kilo di bulan ke-6 saya sudah sampai di Pantura. <laughs> mas Irwan, ini Mas Irwan udah berobat kedua. Mas Irwan punya banyak pantangan. Apa aja dok? Yang pertama Mas Irwan nggak boleh makan yang lemak tinggi. Oke. Okay. Mas Irwan nggak boleh makan yang bersantan dan Mas Irwan nggak boleh makan duit rakyat. <laughs> Saya berobat sebulan belum ada perkembangan, Mas Irwan, ini kayak Mas Irwan harus dioperasi nih. Emang kalau dioperasi batu empedu ada berapa metode dok? Yang pertama ini operasi pada umumnya, saya tanya besar untuk kesembuhannya kurang lebih satu bulan, biayanya 15 juta. Yang lain dok, ada laparoskopi. Ini saya tanya kecil, tujuh hari sembuh, biayanya 25 juta. Mas Irwan pilih mana? Saya pilih pulang. <laughs> Dokter juga nyariin ke saya, Mas Irwan suka makan gorengan? Suka dok, oke okay, kalau gitu Biar penyakit Mas yang kambuh Mas Irwan kalau makan gorengan, minyaknya Kalau Mas Irwan ke supermarket, silakan pilih Boleh minyak ikan, olive oil, atau minyak jagung Saya lebih cenderung milih minyak jagung Karena di sana banyak kandungan diskonnya <dutuh> <dutuh> <dutuh> Empat bulan saya berobat saya bilang ke dokter, dok, saya tahun depan mau nikah, jangan masih ruan. Kenapa dok, masih ruan berobat masih minta diskon? <laughs> saya berobat empat kali, masih belum dikasih diskon. Akhirnya saya lobby, di pertemuan kelima dokter ACC, alhamdulillah untuk obat saya diskon sepuluh Untuk konsultasi naik 20%. <laughs> puluh persen. Selamat malam, saya Ruancan, terima kasih. tepuk tangan lagi untuk Irwancan. Ya, itu tadi pemirsa uh, penampilan dari seorang komik Irwancan yang sebetulnya dia sudah banyak pengalaman, tapi kita ingin tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana caranya dia menulis uh, jokes-nya, menulis materinya dan juga mendeliverikannya seperti tadi. Kita undang ke sini Irwancan. Tepuk tangan Yeay. lagi sekali. Silakan. <laughs> Ini baru pertama kali nih episode ini kita ada ngobrol-ngobrolnya Supaya komik-komik bisa lebih dikenal oleh uh, masyarakat luas Seperti kita tahu kan open mic itu adalah ajang untuk mencoba Belajar berlatih dan juga bergaul dan juga networking Ya, Mudah-mudahan dengan penayangan tadi makin banyak job yang datang gitu kan da Dan jangan kasih diskon ya, kan. Biarin dokter aja yang kasih diskon Tadi saya lihat bahwa Irwan Chan membawakan beberapa materi yang menggunakan teknik ya. Menggunakan teknik yang jelas teknik dasarnya itu pasti ada. Panselain di belakang, setup di depan. Kemudian yang ingin kita tahu adalah Irwan Chan itu sebetulnya siapa sih? Maksudnya profesinya apa? Sebelum ini atau kalau sekarang mungkin yang sambil dijalankan, sambil... Merintis sebagai seorang stand up comedian sekarang sebetulnya apa? Kalau dari dulu pas saya sakit dulu, <laughs> pas divonis sakit itu masih sebagai pegawai bank. Oh, pegawai iya. bank. Iya. Oh, Makanya eis. saya sakit 2013 sampai 2016. Akhirnya kata dokter, salah satunya penyebab penyakit saya itu karena stres, manajemen pikiran. Oh iya. Makanya saya putusin berhenti sebagai pegawai bank. Oh, satu bulan. Pegawai bank yang dengar, iya. ayo. Berhenti, berhenti, berhenti. <laughs> <tuk tangan> jadi stand up aja semuanya jadi stand up iya. udah. Dan alhamdulillah 2016 saya berhenti jadi pegawai bank. jadi saya udah 90% hilang. Udah nggak stress lagi gantian istri sekarang. <tuk tangan> Bulanannya hilang. <tuk tangan> ya. Dia yang stres. Oh, jadi sebetulnya latar belakangnya adalah pegawai bank. Tapi saya juga pernah dengar bahwa Irwan bercita-cita untuk menjadi eh, yang saya tunggu-tunggu selama ini di dunia stand up komedi Indonesia adalah political comedian, iya. ya itu latar belakang pendidikannya ada di situ kan? saya latar belakang pendidikan dulu S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas hmm. Profesor Doktor Mustafa beragama. Oh iya itu penting itu ya. Uye, ya penting itu. Ya. Jadi <laughs> uh, backgroundnya sudah ada, walaupun tadi saya lihat belum belum banyak materi tentang politik hmm. atau uh, political hmm. komedi belum dibawakan ya, tapi uh, udah berapa lama sih uh, Irwancan menekuni um, stand up comedy? Saya mulai terjun stand up comedy itu 2016 awal, Tapi udah tiga tahun 11 bulan lebih tiga hari. Tiga jam, tiga menit. Enggak oh. diskon ya? Enggak diskon. Ngga. Dan selama ini saya tahu bahwa Irwan udah tampil di banyak kompetisi. Hmm. Walaupun eh, tak kunjung menang juga ya. <laughs> malas, finalis terus ya, finalis terus ya. <laughs> Tapi kita semua sepakat bahwa stand up comedy di Indonesia memang belum utuh ya. Utuh seutuh-utuhnya stand up comedy yang sebenarnya kalau saya bilang. jadi Ketika ada komik yang belajar dengan benar, menerapkan ilmunya dengan benar Belum tentu dia pasti menang di kompetisi Karena kompetisi masih campur-campur antara kompetisi lawak tunggal, kompetisi komedi uh, umum dan sebagainya uh, Tapi saya mau tanya, dari sekian banyak pengalaman dari tahun berapa itu Apa yang paling berkesan ketika tampil di mana dan bagaimana itu? Yang paling berkesan ketika jadi finalis stand up komedi kritik DPR Oh, oh, oh ya, yes. itu Hebat Dua tahun berturut-turut jadi finalis dan dua tahun berturut-turut belum dipilih jadi pemenang ya. Ya. Mirip kayak siapa ya? <laughs> dan kab kabarnya uh, Irwancan juga sempat tampil di depan uh, Panglima Abri waktu itu ya? ya? Ulang tahun ya Ulang tahun Panglima TNI lagi itu diundang Alhamdulillah saya dipilih setelah dua komik profesional gak bisa <laughs> <laughs> <laughs> Oke sekali lagi kita beri tepuk tangannya Meriah dan doa restu kepada Irwancan. Supaya dia bisa sukses di karirnya ya Pemirsa kita masih akan lanjut menampilkan komik-komik berikutnya Baik yang pemula maupun yang sudah berpengalaman Dan banyak juga saran-saran dan pelajaran yang akan saya sampaikan di program ini eh, Berguna buat para komik maupun para pemirsa yang mungkin punya minat sedikit-sedikit Untuk terjun ke dunia ketawa-ketawa yang, yang seru ini Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini